Soal dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro. Saya selalu berharap Anda semua tetap sehat dan selalu semangat mengikuti perkuliahan dari dengan saya, karena kalau Anda semangat, saya yakin Anda bisa menyimak penjelasan materi perkuliahan kita melalui video ini. Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar permintaan agregat dan penawaran agregat itu menjadi model anda atau bekal anda bagaimana memahami pergerakan dinamika ekonomi makro dalam sebuah negara nah pada hari ini kita akan meneruskan materi perkeluan kita tentang uang dan ke bank umum jadi ini menjadi sebuah pokok pembahasan tentang moneter atau sistem moneter sebuah negara bahwa dalam sebuah negara selalu ada bank sentral dan selain bank sentral ada juga bank umumnya Nah. Materi kuliah hari ini kita uh, silakan Anda baca pada PPT yang sudah saya share di grup. Dan silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Sebenarnya pada hari ini kita akan belajar konsep uang dan bank yang akan menjadi bekal awal kita untuk memahami mekanisme kebijakan moneter yang diambil oleh sebuah negara. Nah kita awali dengan apa itu yang disebut dengan uang Kadang-kadang kita memahami konsep uang hanya sebatas uang kertas yang kita miliki di kantong atau uang kertas yang kita miliki di dompet kita Jadi sebenarnya memahami konsep uang tidak hanya sebatas itu jadi definisi uang adalah merupakan uh, alat atau segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tukar ya apakah itu benda, apakah itu uh, uang kertas yang kita miliki, uang logam atau barang-barang yang kita miliki kalau misalnya bisa dijadikan sebagai alat tukar dan diterima oleh kalahat umum itu merupakan uang Jadi ini kata kunci berbicara tentang uang adalah bisa dijadikan sebagai alat tukar dan yang kedua diterima oleh kalahat umum nah, Um, memahami konsep uang tentu tidak terlepas dari sejarah masalahnya uang Nah ini kalau kita sedikit mundur di belakang bahwa sebelum akhirnya uang kertas yang kita miliki saat ini Sistem perdagangan yang ada di dunia sebelumnya adalah sistem barter Yaitu barang ditukarkan dengan barang atau barang ditukarkan dengan jasa dan sebaliknya misalnya kita sebagai konsumen beras maka kita memiliki katakan ayam untuk mendapatkan beras kita harus mengobankan ayam yang kita miliki atau misalnya kita konsumen potong rambut jasa potong rambut mungkin kita miliki beras maka untuk mendapatkan layanan jasa potong rambut kita harus mengobankan beras yang kita miliki lainnya nah, sebagian sistem perdagangan barter nah, Uh, kalau kita melihat bagaimana kesulitan-kesulitan uh, yang dihadapi oleh sistem perdagangan dan uh, sistem barter ini tentu banyak sekali ya kalau kita runut, ya, di sini saya menempatkan ada beberapa yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa dengan perdagangan barter ini memiliki kelemahan-kelemahan yang pertama apa, bahwa untuk berdagang si pembeli harus mencari si penjual sesuai dengan uh, produk yang dimiliki atau diinginkannya jadi si konsumen ayam harus mencari orang yang memiliki ayam atau konsumen beras. Harus mencari orang yang memiliki beras dan mau menerima ayam yang dimiliki. Nah, ini tentu sulit untuk menemukannya, atau disebut dengan double coincidence of want. Yang kedua, kesulitan untuk menyimpan produk yang kita tukarkan. Jadi, kalau misalnya kita mau membeli beras. Kita memiliki ayam sekian ekor, maka kita harus membawa sekian banyak ekor ayam untuk ke pasar untuk membeli beras. Dan ini pasti akan kesulitan untuk membawa-bawanya. Yang ketiga adalah kesulitan menentukan nilai tukar barang tersebut. Misalnya, berapa ekor ayam yang harus saya untuk mendapatkan satu kilogram beras, atau berapa kali cara atau memangkas rambutnya untuk uh, berapa kali memangkas rambut untuk mengorbankan sekian kilogram beras. Nah ini pasti sulit untuk di, diukur kalau misalnya sistem perdagangan uh, menggunakan sistem barter ini. Kemudian semakin berkembangnya uh, perkembangan transaksi jual beli dalam sebuah perekonomian maka ada istilah kita kenal dengan komoditi money yaitu bahwa uh, produk dan barang dan jasa ini dinilai dengan uh, komoditi tertentu yaitu misalnya uh, emas dan perak. Jadi emas dan perak ini menjadi suatu alat tukar atau uang dalam perekonomian nah kemudian seiring dan pertemuan yang lagi waktu zaman ya maka ada istilahnya kita kenal dengan modern money yaitu uh, kita kenal ada uang kertas ya atau uang logam kemudian ada cek ada deposito bahkan sekarang di zaman uh, uh, apa, saat ini kita kenal adanya imani e bahwa uang tidak hanya sebatas uang kertas yang kita miliki tetapi dalam bentuk imani e kita bisa berbelanja dengan menggunakan imani e dan seponya. Jadi ini yang disebut dengan perkembangan uh, konsep uang dari zaman ke zaman. Selanjutnya berbicara tentang money supply ya, kita akan mengenal ke depan atau disebut dengan penawaran uang ada dua konsep yang harus kita pahami di sini yaitu disebut dengan M1 dan M2. Nah arti dari M1 ini adalah merupakan uang dalam bentuk transaksi atau yang kita bisa gunakan untuk bertransaksi atau disebut juga dengan transaction money yaitu dalam bentuk uang kertas dan logam atau bisa juga dalam bentuk uh, checking deposito ya. Jadi misalnya dalam bentuk cek dan seterusnya itu disebut dengan uh, uang dalam arti M1 atau uang transaksi nah jadi kalau berbicara tentang uang dalam bentuk uang kertas atau uang logam maka uang kertas ini biasanya kalau dulu itu dijamin dengan uang atau perak, emas dan perak gitu tetapi kalau sekarang uang itu uang kertas yang dikandungi disebut dengan uh, fiat money yaitu kemudian ditentukan oleh pemerintah kemudian apa -apa, nah, ditentukan dalam sebuah peraturan regulasi yang tertentukan oleh pemerintah begitu kemudian uang, -uang dan kertas ini adalah disebut juga dengan legal trader yaitu merupakan sebuah alat transaksi yang harus diterima sebagai alat pembayaran sah oleh seluruh uh, apa, seluruh pelosok uh, tanah air katakan misalnya kalau di Indonesia adalah kopia begitu nah, kemudian ada juga istilah uang dalam arti uh, M2 atau disebut juga dengan arti dalam arti 2 yaitu merupakan komponen nilai uang M1 atau disebut uang kertas dan uang logam tadi ditambahkan dengan saving deposit dan time deposit jadi ini yang disebut dengan komponen money supply ya, yang akan kita bicarakan ke depan ketika saya katakan bahwa bagaimana pemerintah atau saya kalau bertambah manisakla berarti manisakla yang masuk di sini adalah M1 dan M2 Jadi tidak hanya sebatas M1 saja atau M2 saja Nah sekarang kita lihat apa itu yang disebut dengan tingkat bunga sebagai komponen yang harus kita paham juga dalam sistem moneter sebuah negara Jadi kalau misalnya kita akan menyimpan uang kita di bank, kita kenal ada bunga atau kita meminjam uang dari bank Kita kenal ada bunga Maka pertanyaannya tingkat bunga itu apa? Nah secara konseptual tingkat bunga ini merupakan Pembayaran yang dilakukan atas penggunaan uang Jadi kalau kita misalnya si pengguna uang Atau si peninjam uang Maka untuk mendapatkan uang dari perbankan Kita harus membayarkan sejumlah uh, biaya tertentu Kepada si penyedia dana yaitu pihak perbankan Karena kita menggunakan uang yang dari ini hubungan tingkat bunga biasanya ditentukan dengan menggunakan persentase tertentu. Atau konsep tingkat bunga ini juga kita bisa katakan merupakan uh, bunga yang dibayarkan per unit waktu yang diekspresikan sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Misalnya kita menginjak satu juta, lalu kemudian bunga sebulannya katakan satu persen, maka seratus uh, kita harus membayarkan kepada si pemberi pem pem pem pinjaman ya sebagai biaya uh, atas pemberian pinjaman kepada kita juga, nah itu yang disebut dengan tingkat bunga. Lembaga dan individu harus membayar uh, biaya kesempatan karena kita sudah menggunakan uang yang diberikan oleh si pemberi pinjaman, ya karena adanya opportunity cost uh, akibat dari kita melakukan peminjaman Nah, jadi berbicara tentang bunga ini maka bunga bisa juga disebutkan sebagai biaya pinjaman, ya jadi. Bunga artinya uh, biaya pinjaman yang kita harus korban kepada si pemberi pinjaman ya, yang dapat kita ukur dengan uh, nilai uang tertentu atau kita ukur dengan nilai persentase tertentu sehingga nanti ketika kita melihat keterkaitan antara suku bunga dengan nilai investasi ini sangat atau memiliki hubungan yang uh, berbalik arah yaitu bahwa ketika suku bunga naik maka investasi turun karena Ketika suku bunga lain, berarti gaya untuk meminjam uang untuk melakukan kegiatan investasi semakin besar, karena tingkat bunga yang kita maksud adalah beban peminjaman uang yang kita ambil dari si penyedia pinjaman. Lalu, berbicara tentang uh, berapa besar tingkat bunga yang harus dibebankan kepada uh, pinjaman yang diambil oleh si peminjam atau... Uh, si pemberi pinjaman ini, ini sangat bergantung kepada beberapa hal yang pertama adalah bentuk dan masa jatuh temponya Ya umumnya kalau semakin lama masa jatuh tempo pinjaman yang diberikan uh, oleh penyedia pinjaman apakah itu perbankan atau lembaga keuangan lainnya bahkan uh, seorang pribadi yang mungkin memiliki uang banyak akan membantu atau memberi pinjaman kepada pihak lain maka besaran pinjaman atau tingkat bunga yang ditetapkan ini sangat bergantung kepada uh, bentuk dan masa jatuh temponya. Kalau semakin lama umumnya tingkat bunga yang diberikan uh, semakin tinggi. Ya kalau misalnya uh, pinjaman kita hanya uh, satu tahun mungkin bunganya lebih rendah karena risiko pengembaliannya lebih rendah. tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama tentu memiliki risiko yang Uh, sangat uh, tinggi ya karena ketidakpastian apa yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu tingkat bunga yang ditetapkan dengan pinjaman dalam jangka panjang jauh lebih tinggi. Gitu. Yang kedua tinggal risiko, ya yang harus di, yang akan muncul dengan adanya transaksi peminjaman gitu. Jadi tingkat bunganya akan semakin tinggi untuk pinjaman yang sangat uh, sangat besar resikonya. Ya misalnya kepada Pengusaha dan kepada pegawai negeri sipil bisa begitu. Kalau pegawai negeri sipil kan pasti sudah jelas ya pendapatan sekian, dan itu pasti diterima dan ditanggung oleh negara. Tetapi kalau misalnya pengusaha punya uh, sangat besar risikonya karena ada unsur uh, gagal suksesnya sebuah usaha yang dijalankan oleh seorang si pengusaha. Nah, tentu uh, bunga yang diberikan kepada pengusaha namanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang diberikan kepada tingkat bunga yang diberikan kepada si ya, peminjam dengan uh, gaji yang tetap dan pasti. Nah itu, ini yang disebut dengan uh, tingkat resiko. Yang kedua, likuiditas aset atau pinjaman Nah jadi umumnya ya bahwa tingkat bunga yang diberikan kepada uh, aset yang kurang likuid, misalnya rumah dan seterusnya, ya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang likuid yang bisa dicarikan. Itu. Jadi liquid tidak liquid ini, ini, juga menentukan tingkat bunga yang diterjemahkan oleh si pemberi pinjaman. Dalam hal ini bisa lembaga keuangan, perbankan, atau bank. Saudara, pemahaman kita ke depan tentang kebijakan ekonomi moneter, tentu kita akan sering melihat konsep tingkat bunga real dan tingkat bunga nominal. Pertanyaannya, apa perbedaannya? Ya. Nah, kalau kita memahami konsep uh, tingkat bunga real, ya, artinya bahwa tingkat bunga itu kita ukur atau diukur dengan menggunakan nilai uang tertentu, bukan nilai barangnya. Ya, tentu nilai uang ini uh, akan berfluktuasi seiring dengan pertamanya uh, atau berjalannya waktu karena ada pengaruh inflasi. Yang kedua, tingkat bunga nominal ini kita ukurnya berdasarkan satuan uang per tahun per unit uang yang kita investasikan misalnya ketika kita meminjam 1 juta atau 100 juta maka uh, tingkat bunga yang dibuatkan katakan adalah 10% per tahun maka yang sebagian bunga di sini adalah uh, kalau misalnya pinjamannya adalah 100 juta adalah 1 juta per, per tahun bunga yang harus si pemberi pinjaman. jadi nilai nilai bunga yang kita maksud di sini 10% katil merupakan bunga nominal. Kalau perbedaannya dengan bunga real seperti apa? Kalau bunga real ini merupakan tingkat bunga yang sudah dikoreksi dengan tingkat inflasi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nilai uh, bunga real itu adalah setelah kita kurangi dengan ya, inflasi, nilai ya, inflasi. Karena bahwa ketika kita misalnya meminjam uang, ya saat ini duit kita satu juta, ketika apabila terjadi inflasi, maka nilai satu juta saat ini tentu tidak akan sama di kemudian hari, gitu. Oleh karena itu, maka diubarkan tingkat bunga kepada pemijauan agar nilai real dari uang yang dipinjamkan itu tidak berkurang. Tapi, kalau misalnya nilai realnya ini atau nilai bunga ini ditetapkan semakin atau lebih rendah dari najis atau nilai inflasi yang terjadi, maka pemberi pinjaman tentu mengalami kerugian karena nilai real uangnya semakin lama semakin berkurang. Nah, nilai real uang yang saya maksud di sini, misalnya begini. Kalau kita memiliki, katakan satu juta uang rupiah saat ini, kemudian kita akan gunakan untuk berbelanja. Katakan membeli produk-produk, katakan produk-produk konsumsi, gitu. ya. misalnya kita mau membeli uh, motor, maka berapa juta yang harus kita korbankan, katakan adalah enam juta. Jadi kalau kita punya uang 16 juta hari ini, kita bisa membeli motor satu ini. Dengan harga jumlah juta, katakan: "Tahun depan, harga motor ini semakin naik karena ada pengaruh inflasi." Ya, tidak lagi jumlah juta, tetapi milik jumlah juta. Jadi, kalau uang kita saat ini tetap sama nominal 16 juta, maka kalau tahun depan kita membelinya, tentu tidak akan sama lagi nilainya. Ya, kita malah rugi, kita harus menempuh satu juta lagi agar bisa mendapatkan satu yang sama. Nah, jadi, uh, ini yang disebut dengan bunga ring dan bunga nominal. Jadi, intinya bahwa bunga ring di sini, setelah kita kurangi nilai, nilai investasi, sehingga ketika kita mengukur nilai bunga ring yang ada dalam sebuah perekonomian, kalau kita selisihkan antara tingkat bunga nominal, ya, yaitu biasanya diukur menggunakan kebijakan pemerintah, yaitu uh, kebijakan uh, monetarisasi, dan uh, kita bunga uh, yang berlaku di Bank Indonesia. Nah, kita kurangi dengan tiga inflasi dan sebagainya dengan tiga Selanjutnya, berbicara tentang uang Tentu uang memiliki fungsi Pertanyaannya, apa fungsi yang dimainkan oleh uang? Sebagai alat tukar yang kita maksud tadi Jadi, berbicara tentang uang Maka fungsinya adalah yang pertama sebagai alat tukar ya, Atau disebut dengan medium of exchange Nah apa karakteristik uang sebagai alat tukar dalam sebuah ekonomi Yang pertama bahwa uang itu harus dapat diterima oleh kaum. ya Jadi kalau misalnya saya anggap bahwa uang Rupiah 100.000 itu adalah merupakan uang juga diterima oleh orang lain. ya Dan semua masyarakat yang ada dalam sebuah rekomunian. Yang kedua mudah dibawa-bawa tidak melibatkan ya kalau misalnya kita anggap bahwa uang itu adalah batu ya atau batu itu kita anggap sebagai uang tentu ini sulit, sulit ya, kita bawa ke mana ya tapi karena uang kertas ini sangat simpel ya bisa dilipat bisa digulung, ya bisa diletakkan di dompet di kantong dan seterusnya maka itu, itu kita katakan sebagai uh, salah satu karakteristik uang yang uh, yang bisa dijadikan sebagai uang itu mudah dibawa-bawa. Yang ketiga dapat dibagi, tidak mudah Ya, ini yang menjadi karakteristik dari uang ya, Misalnya kalau saya punya uang Rp100.000 ya, saya bisa membaginya menjadi rp 50000 juga Jadi kalau saya punya selain uang Rp100.000 saya bisa tukarkan dengan orang yang memiliki uang Rp50.000 dua lebar wilayah gitu. sama yang sebetulnya dapat dibagi dan tidak mudah dipalsukan tentu dengan menggunakan alat uang yang tertentu untuk mendeteksi mana uang asli dan mana uang palsu selanjutnya fungsi uang yang kedua adalah sebagai alat penyimpan kekayaan ya, atau medium of storing of wealth ya, karena uh, sifat liquid yang dimiliki oleh uang jadi seseorang misalnya dikatakan memiliki aset satu triliun ini bisa diukur dalam menggunakan uang itu berapa banyak mobil yang dia miliki, tanah yang dia miliki, rumah yang dia miliki nilai aset-aset ini kita nilai dengan uang sehingga seseorang dengan banyak aset, katakan rumah, banyak mobil, banyak tanah itu bisa kita nilai dengan sejumlah uang tertentu nilai asetnya 100 ribu dengan menggunakan nilai uang uh, tertentu yang kedua bisa disediakan sebagai uh, satuan hitung ya. Unit of account, ya. Dan yang keempat sebagai standar pembayaran yang digunakan. Jadi inilah beberapa fungsi uang yang uh, harus kita pahami berbicara tentang sistem moneter yang ada dalam sebuah negara. Dari fungsi uang yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita bisa memberikan sebuah penegasan bahwa uang memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemiliknya untuk uh, memperlancar proses transaksi. Ya, selain itu juga bisa membantu pemilik uang untuk menyimpan nilai dalam bentuk aset tertentu Seperti yang kita jelaskan sebelumnya Namun kita perlu pahami di sini bahwa sebagai pemilik uang untuk holding money atau menegang uang Ini ada konsekuensi yang akan muncul Yaitu biaya yang harus kita tanggung kalau misalnya kita menyimpan uang di rumah Kenapa? Apabila kita misalnya memiliki aset tertentu, katakanlah sejumlah uang tertentu. Misalnya kita simpan di bank, maka kita akan mendapatkan sejumlah pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga. ya, Sebagaimana yang kita uh, jelaskan sebelumnya bahwa uh, ketika misalnya kita meminjam uang dari bank, kita harus membayar biaya bunga, tetapi si pemilik uang, kalau misalnya dia meminjam, uh, menyimpan uang di bank, akan mendapatkan dalam uh, pendapatan dalam bentuk pendapatan bunga. Nah, berbicara tentang holding money tadi, maka apabila si pemilik uang memegang uang di rumah, eh, opportunity cost untuk mendapatkan pendapatan bunga ini akan hilang. Ya, kalau misalnya uang yang dimiliki disimpan di bank, eh, di, di rumah, tidak disimpan di bank. Ya, itu yang disebut dengan uh, biaya yang harus kita kalau misalnya kita memegang uang dalam rumah yang banyak. Nah oleh karena itu maka kalau misalnya kita melihat apa yang menjadi pendorong atau apa yang menjadi penentu masyarakat harus holding money Yaitu ada dalam bentuk tiga gambarannya ya. Yaitu pertama bahwa masyarakat memegang uang atau holding money itu karena motif transaksi untuk membeli kebutuhan setiap hari maka tentu masyarakat harus memegang uang atau tidak menyimpan uang sejumlah tertentu di bank ya untuk mempermudah proses transaksinya Nah, itu walaupun sekarang kita kenal anda imani ya artinya dengan menggunakan ATM atau menggunakan aplikasi-aplikasi uh, tertentu walaupun tanpa bentuk uang cash ya kita bisa melakukan transaksi tapi kadang kadang-kala transaksi yang harus dilakukan harus baik cash oleh karena itu masyarakat harus menyimpan uang dalam bentuk dan dalam bentuk cash money ya, untuk mempermudah proses transaksinya. Nah, kalau misalnya masyarakat menyimpan uang di rumah dalam bentuk atau sejumlah tertentu uang tertentu untuk mempermudah transaksinya, maka itu sebagian motif transaksi all the money untuk transaksi motif nah selain untuk transaksi atau mempermudah transaksi kadangkala -kadang juga masyarakat memegang uang atau menyimpan uang yang di di rumah untuk uh, apa uh, berjaga-jaga kalau-kalau misalnya ada suatu kondisi di luar dugaan terjadi misalnya akan sakit atau beberapa kejadian-kejadian di luar dugaan sebelumnya dan yang ketiga adalah memegang uang untuk motif spekulasi Ya, yaitu untuk mendapatkan atau harapan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu Nah jadi inilah beberapa motif masyarakat memegang uang Yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan untuk motif spekulasi. Saudara setelah kita memahami konsep uang sampai pada fungsi uang dan motif orang memegang uang maka sekarang kita uh, lihat apa itu bank sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uang kita awali dengan konsep uh, sejarah dari bank kalau kita melihat sejarah bahwa bank itu pertama kali didirikan sekitar tahun 1990-an ya. Nah, ini asal muasalnya didirikan ketika uh, masa kejayaan atau kerajaan Inggris pada saat itu ingin membangun uh, kekuatan armada lautnya, lautnya, ya, untuk bersaing dengan Prancis, Tetapi, untuk membangun armada laut yang kuat, maka uh, si kerajaan atau kerajaan Inggris ini tidak memiliki uh, uang yang banyak. Oleh karena itu, maka... Uh, ada suatu gagasan dari William Peterson ya yang kemudian itu di di apa apresiasi dan di uh, aktualisasikan oleh Charles Montagu ya yaitu membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan ya yang mana fungsinya adalah uh, menghimpun dana dari masyarakat dana itu kemudian nanti bisa digunakan untuk membiayai pembangunan uh, armada laut uh, kerajaan Inggris pada saat itu Nah jadi memang setelah itu dilakukan atau diaktualisasikan, betul sejarah mencatat bahwa dalam waktu 12 hari keuangan atau kebutuhan uang untuk kerajaan Inggris ya, pada saat itu ya untuk membangun armada laut sudah terkembang. Nah kemudian dengan berjalannya waktu berkembangnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kegiatan perbankan ini kemudian berubah, bergeser dan berkembang, yaitu mulai dari penukaran uang, kemudian tempat pemotongan uang, dan bisa menjadi sebagai lembaga untuk meminjam uang, ya seperti yang kita kenal saat ini. Lalu kalau kita lihat sejarah atau asal kata dari bank yang kita kenal selama ini, ya kita bisa uh, lihat dari asal masal itu dari bahasa Italia yang artinya uh, banca yaitu berarti penukaran uang, ya. Nah sehingga dengan demikian maka definisi dari bank itu dapat uh, dikatakan merupakan lembaga intermediasi, yaitu intermediasi antara pemberi uh, pinjaman atau pemilik uang dengan yang membutuhkan uang, ya. uh, yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dan meminjamkan uang. Jadi sebenarnya bank ini sebagai lembaga intermediasi saja antara si pemilik uang dengan si peminjam uang. Kemudian dia juga bisa memberikan atau menerbitkan promes atau disebut juga dengan PEMON atau catatan bank kita istilahnya. Begitu. Nah kalau kita lihat definisi bank menurut Indonesia itu bisa kita lihat dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu di dalam Undang-Undang uh, nomor 10 di, dikatakan bahwa bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya sebagaimana konsep intermediasi yang dimainkan oleh bank dimana menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup uh, roket bank nah inilah peranan yang dimainkan oleh bank Nah, secara atau menurut undang-undang. Lalu kalau kita lihat jenis-jenis bank yang ada di Indonesia menurut Undang undang Nomor 10 ini ada tiga bentuk ya. Yang pertama disebut dengan Central Bank atau bank sentral. Yang kedua bank umum dan bank umum nanti kemudian di, uh, di kelompok dibagi dua lagi yaitu bank umum konvensional uh, dan bank umum syariah. Dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah kita yang pertama bank sentral Bank sentral itu apa? Adalah merupakan suatu lembaga di mana uh, lembaga ini tidak tujuannya untuk mencari keuntungan ya, Tetapi peranannya adalah mengatur masalah yang terkait dengan keuangan suatu negara Baik itu uh, dalam negeri maupun di luar negeri ya, Nanti berbeda dengan bank umum memang tujuannya untuk mencari laba. Nah, kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh uh, Central Bank di Indonesia, atau apalah, atau lembaga yang memainkan peranan uh, Central Bank di Indonesia ini, disebut dengan Bank Indonesia atau BI. Nah, apa saja tugas utamanya? Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu tingkat suku bunga acuan berapa, kemudian berapa jumlah harus dicetak uang, atau money supply, dan lain sebagainya. Ini semua ditetapkan oleh uh, melalui kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan bank umum dan ABPR uh, tadi. Ya, jadi uh, melalui beberapa kebijakan uh, Bank Indonesia nanti ditetapkan berapa dana yang harus disimpan di BI ya, atau bank-bank konvensional atau bank-bank syariah atau bank umum atau BPR ini nanti harus monitor sejumlah uang atau dananya ke bank sentral sebagai dana cadangan atau dana talangan kalau-kalau bank umum tersebut mengalami bangkrut atau paylink nah kemudian kalau tadi bank, bank Indonesia atau central bank ini tidak menjadi lembaga pencari keuntungan Sebaliknya bank umum adalah lembaga atau bank yang tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan. Ya. Atau secara definisi uh, bank umum ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik itu konvensional, katakan misalnya seperti yang kita kenal BRI, BCA dan beberapa bank konvensional lainnya atau berdasarkan prinsip syariah seperti uh, bank Muamalat atau bank Syariah Indonesia, ya. Nah, di mana tujuan utamanya atau dari kegiatan transak atau transaksi yang dilakukan nanti akan uh, menghasilkan keuntungan atau laba uh, untuk keberlangsungan kehidupan bank itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat apa tugas utama yang dimainkan oleh bank umum, yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan atau giro di berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya, ya, dimana uh, akan digunakan sebagai sumber pembiayaan kepada peminjam uh, dana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, seperti uh, apa dari kepada lembaga apa, lembaga lembaga usaha, ya, misalnya PT dan seterusnya yang membutuhkan pinjaman, ya. Nah, ini bisa diambil dari bank atau bisa dipinjam dari bank. Yang ketiga menyediakan jasa-jasa bank lain seperti misalnya jasa transfer, pengiriman uang, atau kartu kredit, ya atau inkaso, clearing dan jual beli valutasi. Ya, tentu semua kegiatan atau semua lain layanan yang diberikan oleh bank ini bank umum ini umumnya untuk mendapatkan uh, pendapatan, keuntungan ya agar bisa berlangsung hidupnya nah bentuk bank yang ketiga adalah BPR atau bank perkreditan rakyat ya nah apa ini Bang perbedaannya dengan bank umum seperti BRI, BNI, beberapa bank online lainnya bahwa B, bank BPR ini ya uh, dimana melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, ini batasan-batasan yang dimiliki oleh GPR. nah Sehingga kalau kita lihat tugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan bank umum ya Yang pertama menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat, menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil Disini letak perbedaannya dengan bank umum Serta menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau tabungan atau deposito ya kepada uh, lembaga perbankan umum seperti BRI atau BNI. Nah inilah uh, peranan atau tugas pokok dari BPR sebagai salah satu bentuk bank yang ada di Indonesia. Nah dengan demikian maka uh, saya pikir ini konsep uang dan uh, bank yang kita atau uh, menjadi pokok pembahasan kita pada materi hari ini dan kita boleh cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat ya silahkan anda membaca literatur review yang lain untuk memahami atau uh, menambah wawasan anda tentang uh, konsep uang jangka.